Oke selamat pagi Kita hari ini uh, Bekerja bersama uh, Kelompok desa Longbudung Dan juga ditemani Dari rekan-rekan pos lantas Mbak Siuk ya Ini luar biasa Teman-teman uh, ikut membantu kita uh, Di uh, masyarakat Longlayu secara khususnya Mereka terlibat langsung nih secara kebetulan ada sawah kita Yang buat kita garap Tahun ini Uh, Mudah-mudahan ini bisa jadi kita coba membuat uh, pematang di daerah ini uh, agar bisa bermanfaat ya Untuk uh, tahun ini dan tahun depan kita coba uh, lakukan kerja gotong uh, royong di sini Ini uh, ada Pak RP juga ya Pak RP ini Pak Lau ya Pak Lau uh, koordinasi koordinator RP Desa eh, Longbudung dan juga Koordinator LP lokasi ini eh, Terima kasih Pak Lau ikut ya. berkontribusi Ini ya. ini, Pak. ini luar biasa Rekan-rekan dari Prostantos Basiu Terima kasih banyak